Sebagai predator yang menghuni puncak rantai makanan, harimau dianggap sebagai karnivora paling ditakuti. Tidak aneh, dalam catatan sejarah banyak tertulis soal perburuan hewan tersebut karena dianggap menakutkan. Persoalan sederhana lainnya adalah sang harimau kerap belusukan ke perkampungan hingga memakan ternak warga. Hal itulah yang kemudian memantik kemarahan warga. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya. Puluhan tahun lamanya harimau Jawa atau yang bernama Latin Panthera tigris ondika telah dinyatakan punah. Namun jejak Sang Raja Rimba itu kerap dikabarkan muncul di berbagai tempat meskipun kabar itu belum benar-benar terverifikasi oleh para ahli. Hasil penelitian terhadap sampel bulu yang diduga Harimau Jawa yang dilihat warga di wilayah kecamatan Surade oleh pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ditunggu oleh masyarakat. Diketahui... BKSDA Jawa Barat sebelumnya menyerahkan hasil sampel tersebut usai melakukan pengecekan lapangan dan bertemu dengan saksi pada awal tahun 2022. Penampakan spesies diduga harimau Jawa itu sendiri dilihat warga pada tahun 2019 lalu. Menurut kepala desa Cipandei, Kecamatan Surade, saat ini pihaknya penasaran untuk segera mengetahui hasil penelitian tersebut. Ia mengaku kerap menerima kabar soal kemunculan hewan tersebut. Terakhir saat meninjau pengaspalan di wilayahnya, ia mendapat cerita adanya penampakan harimau di kawasan hutan rakyat Suradi. Dari beberapa informasi, penampakan harimau di beberapa lokasi di kawasan hutan rakyat yang memiliki luas sekitar 400 hektar itu sudah seringkali dialami langsung oleh warga. Terlebih di Blok Cibanteng, Cicadas hingga kawasan Karangbolong yang berbatasan dengan Desa Sukatani Kecamatan Suradi. Kepunahan harimau Jawa ini disebabkan oleh perburuan yang didorong oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kerajaan lokal di Jawa. Meskipun melakukan perburuan hingga karnivora endemik ini punah, baik Belanda maupun masyarakat Jawa tidak memiliki tradisi berburu seperti yang dilakukan Inggris dan India. Masyarakat Jawa hanya akan berburu harimau apabila hewan tersebut benar-benar meresahkan keamanan dan memakan hewan ternak.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 Sebagai predator yang menduduki puncak rantai makanan, kepunahan harimau Jawa akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem sekitarnya. Jumlah mangsa akan meningkat dan menjadi hama bagi masyarakat yang tinggal dekat hutan. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.